Mengaung, sejumlah besar ki abu-abu meletus tanpa henti dari mata iblis di dahi lindong. Segera, bumi yang menghancurkan abu-abu membeku menjadi sesuatu yang mirip dengan awan dan menghalangi matahari, menyebabkan seluruh langit berubah suram. Saat ki abu-abu menutupi seluruh langit, udara kuno yang dipenuhi dengan kesuraman meletus dan tersebar samar-samar. Tangisan menderu terdengar sekali lagi saat ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah bergegas ke daerah ini. Setelah tiba, ketika mereka melihat beberapa individu berdiri di sekitar puncak gunung yang berbeda, mereka tidak berani menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka hanya bisa terpana menatap pemandangan misterius yang terbentang di langit. Garis darah pada lindung terus memanjang sementara es terus menerus memancar keluar itu menuju ke matanya dalam upaya untuk menimbulkan korosi pada mereka. Namun, setiap kali kontak dengan matanya, itu akan terhalang oleh cahaya putih lembut. Meskipun desolate Dimanai sangat kuat, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan seperti itu bukanlah hal sepele. Jika Lindung tidak memiliki perlindungan jimat batu misterius, bahkan mungkin dia tidak akan berani melepaskan mata iblis sepi, sampai sejauh itu. Meskipun mungkin baginya untuk menggunakan energi mental untuk merasakan lingkungannya jika dia menjadi buta. Dia tidak ingin menjadi seperti orang tua buta itu. Saat awan kelabu itu menyebar di langit, darah bercahaya di dalam mata iblisnya tiba-tiba membeku. Berubah menjadi sinar cahaya darah. Itu menembak langsung ke awan tebal. Ledakan. Mengikuti pintu masuk ledakan sinar darah. Sepetak awan kelabu mulai menggeliat segera. Lambat laun. Mereka berubah menjadi pusaran raksasa. Sebuah portal yang tampaknya terhubung dengan zaman kuno dibuka di pusat pusaran. Melalui portal, perasaan gurun kosong mulai meresap. Saat pusaran itu berangsur-angsur pudar, bayangan abu-abu raksasa yang tampaknya menggoda di dalam. Penuh omong kosong. Namun, aku tidak peduli betapa anehnya metode kamu. Kamu hanya pada tahap 5 Yuan Nirvana. Petik dua, Dengan wajah berawan dan suram. Luoyi menatap awan abu-abu tebal yang menjulang di atas Lindong, sementara es membeku di matanya. Meskipun dia telah mengecilkan tindakan Lindong, dia merasa benar-benar gelisah. Bahkan, sepetak awan kelabu menyebabkan hatinya merasa sangat tertekan. Aku akan membantai bocah aneh ini. Niat mengerikan berkedip di mata Luoyi, tanpa sedikit pun keraguan. Dia menggenggam pisau besar bergerigi di tangannya sebelum Yuan Power yang tak terbatas meledak keluar. Tekanan yang menindas mulai memenuhi udara. Menyebabkan ekspresi beberapa individu di sekitarnya sedikit berubah. Tahap 8 Yuan Nirvana Sepertinya Luoyi benar-benar layak berada di peringkat keenam pada daftar orang yang dicari sekte itu. Berat. Bahkan jika kamu adalah murid Dao Sekte, aku akan membunuhmu hari ini. Ekspresi ganas melonjak di wajah Luoyi. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya membeku sebelum sejumlah besar darah ki mulai melolong di belakangnya. Samar-samar. Mereka berubah menjadi bayangan merah darah setinggi 10 kaki. Bayangan merah darah itu memegang bilah darah bergerigi dan penuh dengan ki darah. Tampaknya seluruh daratan tenggelam dalam lautan darah. Leluhur bilah darah. Ini adalah gerakan membunuh tanda tangan Luoyi, Great Asura Blade. Di area ini, ekspresi para ahli yang mengamati pertarungan ini berubah karena langkah Luoyi. Ceritan terkejut terdengar satu demi satu. Jelas bahwa mereka tahu tentang serangan yang menakutkan ini. Luoyi sebenarnya terpaksa menggunakan langkah ini hanya untuk membunuh anak nakal di lima yuan nirvana stage. Bocah itu benar-benar sial. Luoyi sebelumnya menggunakan langkah ini untuk sepenuhnya menghancurkan lima tujuh ahli Yuan Nirvana Stage. Petik 2. Petik 2. Suara-suara bisikan menyebar tanpa henti di langit. Fluktuasi muncul di mata Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan yang lainnya. Mereka semua menatap lindung, yang berdiri di bawah awan kelabu yang luas. Sementara ekspresi khawatir berkibar di mata mereka. Serangan Luoyi tidak dapat diblokir secara langsung, gumam Jiang Kun dengan suara rendah. Mendengar ini, beberapa orang di dekatnya yang memiliki pikiran yang sama menganggukkan kepala mereka. Alis tipis Ying Huan Huan berubah sedikit lemas saat dia mulai menggigit bibirnya. Mengulurkan tangan gioknya, Sitar Zamrud muncul dalam sekejap. Sebelum meninggalkan Sekte untuk misi ini, Tetua telah menunjuknya sebagai pemimpin mereka. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Lindong, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab Chen Zhen dan Wu Dao. Bilah Asura besar. Asura Selas. Kidarah yang menghapus langit mulai beriak. Ekspresi ganas muncul di wajah Luo Yi saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan kedua tangan mencengkeram bilah. Ia menebas amarah. Seperti menebang gunung. Mengaung. Seketika pisau besar itu membelah. Warna merah darah di belakang mulai melambaikan pisau darah raksasa di tangannya. Dengan cahaya darah yang memenuhi langit, itu menghasilkan gelombang panjang 300 meter lebih serta gemuruh yang menghancurkan surga. Saat ditebang ke arah Lindong. Yuan Power di sekitarnya meledak. Sebelum cahaya bilah darah raksasa itu bahkan mencapai tanah, celah raksasa yang tumbuh dengan cepat sudah mulai muncul di tanah. Lindong mengangkat kepalanya, cahaya bilah darah raksasa yang masuk yang tumbuh cepat di matanya menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Segera, murid-muridnya mulai mengeras dengan cepat. Seketika, segel tangannya berubah dengan cepat, menyebabkan awan kelabu di atasnya membelah dengan cepat. Akhirnya, di dalam pusaran, bayangan besar yang tak tertandingi muncul. Dengan penampilan makhluk raksasa itu, ia langsung menghapuskan langit saat tubuhnya yang mengerikan menutupi langit. Itu tampak seperti binatang iblis super primordial. Aura kesunyian dan kemandulan membanjiri Cakrawala. Ketika binatang raksasa misterius itu pertama kali muncul, itu segera menyebabkan banyak orang untuk menarik napas dalam-dalam. Bahkan, itu bahkan menyebabkan anggota Misa Segel Iblis mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Apakah itu binatang huang yang legendaris? Ing Huan-Huan dan yang lainnya menatap dengan kaget pada makhluk raksasa itu. Mereka memiliki beberapa pemahaman tentang seni bela diri desolatehol. Namun, ini masih pertama kalinya mereka melihat binatang yang begitu menakutkan dari zaman kuno. Binatang huang berjongkok di langit. Sementara mata raksasanya tertutup rapat. Fluktuasi destruktif secara bertahap mulai memancar keluar darinya. Selanjutnya, di bawah hamburan fluktuasi ini, yang membuat semua orang bingung. Mereka mulai menyadari bahwa mata yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Roar-roar. Saat mata raksasa itu perlahan terbuka. Yuan power di sekitarnya dengan gila meledak. Detik berikutnya. Mata raksasa akhirnya sepenuhnya terbuka. Mengungkap pupil hitamnya yang keruh. Sepertinya benda yang paling menakutkan di dunia. Swash. Sinar hitam yang tampaknya menyerap semua cahaya di alam semesta berteriak dengan eksplosif dari mata. Begitu itu meletus, seluruh dunia tampaknya telah menjadi gelap. Saat balok itu melesat ke depan, sinar itu langsung merobek ruang. Di bawah tatapan kaget orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pisau merah darah yang masuk. Ding! Pada saat tumbukan, langit membisu. Gelombang kejut energi yang meledak meletus seperti kembang api yang berkilau. Namun, dalam keindahannya adalah fluktuasi yang mirip dengan kematian yang lewat. Ketika fluktuasi menakutkan melonjak keluar, semua puncak gunung di sekitarnya langsung hancur menjadi debu. Beberapa orang yang berdiri di dekat epicentrum, sangat terpengaruh sampai mereka menyemburkan seteguk darah. Ketika aura mereka menjadi putus asa, mereka dengan panik mundur dengan ekspresi ketakutan. Lindung juga mundur-mundur dengan eksplosif. Bahkan dia merasakan jantung berdebar di hatinya ketika dia melihat angin menakutkan yang disebabkan oleh fluktuasi yang semakin luas. Seketika, dengan mengepalkan tinjunya, fluktuasi hijau dengan cepat berubah menjadi perisai berskala hijau di depannya. Ding! Angin kencang menghantam perisai bersisiknya yang hijau. Menyebabkan organ Lindung bergejolak dengan keras. Dia mundur dengan eksplosif ketika seluruh lengannya mulai mati rasa. Jika lengannya tidak kuat dan ulet, seluruh lengannya akan hancur hanya karena satu dampak dari fluktuasi yang masuk. Angin ribut yang menakutkan memenuhi seluruh langit selama beberapa menit sebelum secara bertahap mati. Seluruh dunia ini telah direduksi menjadi kekacauan total. Hutan di bawahnya juga telah hancur hingga berubah menjadi sebidang tanah yang datar. Ketika semua orang perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihan mereka dan melihat kehancuran di sekitar mereka, mereka semua tidak bisa menahan napas dalam-dalam dari udara dingin. Mereka berbalik dan menatap sekali lagi pada sosok muda yang berdiri di langit. Namun kali ini tidak ada ejekan atau cemoohan di mata mereka. Beberapa tatapan bertumpu pada lindung untuk sementara waktu sebelum bergeser ke arah Luoyi di sisi lain saat ini. Rambut yang terakhir dilemparkan ke dalam kekacauan dan pakaiannya tercabik-cabik. Auranya dalam kekacauan dan jejak kejutan tetap di wajahnya. Jelas bahwa tabrakan sebelumnya membuatnya terengah-engah. Setelah semua, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong, yang hanya pada tahap lima Yuan Nirvana, benar-benar bisa melakukan pertarungan yang berani. Apakah semua murid Sekte Dao begitu kuat? Suasana di langit mulai membisu. Kerakusan yang berkelap-kelip di mata beberapa orang juga tiba-tiba berkurang. Apakah ada orang lain yang ingin bergerak? Sementara semua orang diam. Lindung mengambil kesempatan untuk mengirim tatapan dingin dan dinginnya menyapu semua orang yang mirip serigala di padang rumput. Menekan Ki yang bergejolak di dalam tubuhnya. Dia menolak untuk mengungkapkan sedikitpun kelemahan di wajahnya. Pada saat yang sama, suaranya yang suram penuh dengan kedengkian terdengar di seluruh negeri. Saat suara Lindung tersebar di langit, ada momen diam yang aneh sebagai gantinya. Meskipun semua orang di sini adalah individu yang kejam, di bawah tatapan dingin tulang Lindong, bahkan mereka merasa sedikit takut. Saat ini, ekspresi wajah Luoyi sangat suram. Namun, kali ini, dia berani berbicara. Jelas bahwa dia masih terluka oleh serangan iblis yang dilepaskan oleh Lindung sebelumnya. Tatapan Lindong menyapu tanpa ampun melintasi langit sebelum dia perlahan-lahan mundur. Namun, tepat ketika dia akan berbalik dan mundur, tertawa terkekeh akhirnya terdengar. Haha, kapan dao sekte menghasilkan murid yang luar biasa? Meskipun penampilanmu yang jahat dapat dengan mudah menakuti orang lain, itu tidak akan berhasil padaku, yaoling. Lindong tiba-tiba berhenti dan perlahan mengangkat kepalanya, mendongak. Dia melihat sosok hitam diam-diam muncul di puncak gunung tidak jauh. Ketika Lindong melihatnya, murid-muridnya mulai berkontraksi. Yao Ling, kepala Misa segel iblis, keempat dalam daftar orang yang dicari sekte itu. Pada akhirnya, dia masih muncul. Saat ini, hati Lindong perlahan-lahan tenggelam. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.